Hai guys, um, ini ada kabar buruk tentang channel utamaku. Ya pasti kalian tahu kan channel utamaku yang mana? Um, channel Frezy Gaming 23. Mungkin sekarang channel itu bisa dikatakan gone atau hilang karena em um, tahu kenapa channelku tiba-tiba bisa hilang. Nih seperti yang teman-teman bisa lihat. Channel Channelku tiba-tiba hilang -tiba terus akunku yang utama juga dinonaktifkan. Jadi aku sekarang upload di akunku yang ini mungkin daripada apa channel ini nganggur udah nggak upload sebulan sebulan ya waduh daripada aku kagak upload mending aku bakal upload aja tiap hari di sini dan mungkin konten-kontennya pun juga aku bakal ubah yang tadinya di sini random konten aku bakal coba upload apa aja coy mau gaming atau apa nanti aku bakal upload di sini dan sebenarnya juga Um, channel ini tuh channel baru ya teman-teman pasti teman-teman tahu ini channel baru ya nggak baru-baru juga sih udah dari 2019 berarti udah setahun yang lalu dan ya aku cukup sedih channel ini terpaksa harus hilang sama nasibnya dengan channelku yang sebelumnya nah buat yang nggak tahu nih aku kasih tunjuk aja deh ya teman-teman bisa lihat disini aku pengen coba login sekali lagi ya oke okay. oke okay. katanya disuruh update oke okay. kita update aja ya teman-teman day nya 29 aku lahir 2004 Nah, terus di sini dia mintanya ini, aku bingung mau gimana gitu. Terus ini juga maksudnya apa, aku kurang gitu, yakin? Maksudnya ini tuh apa? Kita coba translate dulu. Oke, kirim gambar ID yang udah di, dikeluarkan pemerintah, yang dengan jelas menunjukkan tanggal lahir Anda, seperti SIM atau paspor paspor Google atau uh, atau paspor Google akan menghapus uh, gambar ini setelah verifikasi usia Anda. Uh, mungkin aku bisa pakai ya uh, apa tuh namanya apa sih namanya paspor atau raportku? Tapi kayaknya nggak mungkin. Aku juga belum punya SIM teman-teman. Ya seperti yang teman-teman tahu, aku kan belum punya ini belum punya sim card atau belum punya apa ya kartu kredit aja juga aku belum punya karena aku masih umur uh, 15 tahun belum ngerti apa-apa soal kredit atau apa. Jadi mungkin ya enggak tahu kenapa Google kejambat enggak kayak dulu. Jadi mungkin aku bakal log dari akun ini dengan terpaksa. Jadi udah kita coba aja buat apa? kita nggak bisa apa-apa di sini mau metode pembayaran atau apa kita kagak bisa jadi terpaksa akun yang utama ini yang ini harus hilang jadi ya kita unsubscribe aja temen teman dan aku bakal coba kembangin channel ini lagi daripada channel ini kosong tidak pernah upload ya daripada channel ini kosong nggak pernah upload aku bakal coba rubah uh, profilnya atau ya ya gimana ya udah deh aku bakal coba untuk berubah ya untuk mengubah channel ini tuh jadi channel yang berisi daripada channel ini kagak pernah upload ya teman-teman oke okay. sekian untuk kita, kita kali ini ini cuma uh, informasi aja silahkan teman-teman subscribe atau teman-teman cek sendiri akun yang pertama itu pasti akun yang pertama itu hilang jadi ya yaudah teman-teman bisa unsubscribe aja kalau mau oke okay. thank you for watching aku Flashy Gaming bye bye